Video kali ini tuh kita di Cangar hari Minggu. Ini udah jam berapa? Jam-jam sepuluhan -jam kayaknya mah. Oh, udah jam-jam sepuluhan. -jam Aduh, kita muter-muter Cangar aja sih. tadinya Mas memang nggak niat apa, nggak niat keluar, cuma karena pengen nyobain luas apa. konten pakai dua kamera. Akhirnya ya udah keluar. Aja. Dan hari ini tuh tadi, aduh, bego, bego, bego, bego. Hari ini emang hari paling bego untuk Arul hari. Jadi hari ini tuh Arul tuh bego, bego bener, paling bego hari ini. Sebego-bego hari lain, paling bego hari ini Arul. Tadi tuh udah ngeriakor, udah, aduh, udah bicara panjang lebar dari rumah. Udah ngomong ya kan panjang lebar, panjang lebar. Udah capek-capek ini mulut keluar-keluar. Pas ngelihat ke kamera kok. Angle-nya kayak beda kayak dari biasanya. Kan kalau biasanya itu luas. Ah yang tadi itu dia kayak kayak sempit itu angle Terus terlalu apa? Terlalu ke bawah. Eh terlalu ke atas, terlalu ke bawah. Ternyata pas ngelihat Bego, Bego settingannya pakai settingan yang itu apa? Lensa apa sih namanya? Lensa biasa. Jadi kan kemarin habis bikin video unboxing jadi settingannya tuh dirubah lensanya di apa dikecilin, kan kalau unboxing kayak gitu terus pakai lensa super white kan jelek, akhirnya dikecilin lensanya settingannya dan beko nya lupa dibalikin, lupa dibalikin ke settingan standar buat ngevlog alhasil tadi barunya ada sampai situ Goblok, goblok udah udah ngeriak jauh-jauh udah nge-record lama-lama tapi ah alah harus sabar harus sabar soalnya puasa ya kan puasa nggak boleh marah-marah Nah, wih, sejuk sekali hari ini ya tadi mah di bawah mah panas panas asli panas tapi pas nyampe sini tuh uh, kayak rasanya tuh kayak lagi berdiri depan kulkas aja kayak lagi berdiri depan kulkas rasanya aja. dingin sejuk Kita gak boleh marah-marah karena kamera Soalnya kan puasa Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar ya kan Kalau Arul mah udah bayar, udah Kalau saya mah udah batal Berapa ya? 2 kali Kalau saya mah udah batal dua kali <laughs> Jadi udah udah nggak Gimana ya? Kalah sama adik Adik di rumah masih SMP sama SD Yang satu kelas 3 SMP, yang satu kelas 6 SD Itu puasanya dua-duanya full lagi saya sendiri yang bolong dua kali suasanya kirain tadi anak S itu, apa? jadi gitu kalah sama adik sendiri yang masih SMP di rumah puasanya full, lah saya sendiri yang puasanya batal dua kali bolong dua kali. Emang bener Cangar tuh emang tempat paling enak buat kadem Yang tadinya di bawah tuh panas, pas sampai Cangar tuh udah dingin ya Allah, sejuk. Ngekos daerah sini enak, gitu. cuma gak enaknya kalau malam doang. Ntar ada suara-suara aneh kalau malam mah. Kalau malam di sini tuh berasa kayak di dunia lain aja. enak kalau siang doang enaknya mah ya udah gak apa-apa ngekosnya, masih Siang aja ngekosnya, ntar malam mah pulang ke bawah ke rumah. <laughs> Coba aja lewat sini hari ini, biar siang, biar siang juga. Hari-hari Senin lah, Senin Selasa gitu. Pokoknya jangan hari Minggu. Jadi kan kalau hari Minggu kan rame, kalau hari Minggu rame, kalau hari senin itu, kalau hari-hari biasa tuh apa sepi kosong. Biarpun siang juga merinding, kan? Padahal siang, tapi emang pas kondisi jalan kosong, kan? Kalau hari-hari biasa tuh di sini jarang yang lewat kayak gini. Sedih gitu. kalau ini kan orang lagi di kuburan. woi anjir, bawa anak dia. Coba kita lihat lagi. enak kan suara knalpotnya enaklah itu air bersih mandi di situ enak aja seger langsung badan kita mau lihat mereka tapi ambil posisi yang enak dulu ngadap sana kayak takutnya mereka juga ambil ancang-ancang lompat kan enggak enak aja. tangan harus dia di kopling tangan kanan harus siap di gas alu arul. arul wah arul arul arul arul arul, arul, arul. Halo Arul Tugang tuh Ya ada bapaknya lagi ngelangin kamera Perang mau ini Ngeliatin apa masukin si Arul ke dalam Konten Si bapaknya malah ngelangin Bapak bapak Gak pengertian si bapak Hilang 5 tahun Saya pulang Tapi bapak-bapak sama ibu itu nggak takut anjir Aing aja takut padahal Soalnya trauma kemarin mau diterkam Tapi mereka kok kayak santai gitu Mungkin kayaknya mereka si monyet-monyetnya tahu Mana yang mengganggu mana yang enggak Mungkin Aing dirasa kayak penculik gitu mukanya Makanya mereka takut Arul Tuh pada lari semua ya udahlah kita langsung lanjut aja mereka nggak mau masuk YouTube kayaknya monyetnya padahal yang masuk YouTube sih monyet lumayan kan bisa dilihat banyak orang siapa tahu ada yang niat ada apa ada opsi gitu pas ngeliat video ini ngeliat ada monyet cakep dia ya kan ayah ya. di daerah mana itu daerah Cangar ya udah yuk adopsi woi Arul <laughs> itu besar aja badannya lagi puasa terus ngadem dari di, diri di apa di Cangar tuh di sini kayak nggak akan kerasa kayaknya mah nggak akan kerasa apa lah apa haus nggak akan kerasa haus kalau cindu udah sejuk kayak gini kita sampai atas kayaknya langsung muter balik ya kemandangannya cantik ya soalnya mau kemana juga mau nongkrong di warung kan harus mesen makan minum masa iya nongkrong di warung gak mesen makan atau minum <tuh> jadi kita muter sampai di atas terus kita balik lantas mengapa ku masih menaruh hati padahal kau Tatatik janji, gitu bukan sih lagunya? Tatatatatatatatat. Wuh pemandangannya. Putar di mana? Soalnya ini cuma iseng-iseng doang sih jalan-jalan ngetes kamera ini yang satu nih. Be apa posisinya pas nggak? Takutnya apa? Kurang pas gitu, jadi kalau misalnya kurang pas, bisa dimenerin nanti buat video selanjutnya. Kayaknya kita langsung putar aja lah. Simak, naruh hati, padahal kau suka janji. Lantas, mengapa ku masih menaruh hati? padahal kau sudah terdekat janji gak tahu lagunya benar atau tidak pemandangannya uh, asik mandangannya cantik cuk mengapa kau masih menaruh hati padahal kau tahu kau sudah terdekat oh bukan Lantas mengapa ku masih menaruh hati padahal ku tahu kau sudah sepi-sepi. Soalnya pada puasa. Kalau nggak puasa nih rame semua warung nih, penuh. Tapi karena puasa ya pada tutup kan. Soalnya buka juga sampai mau nongkrong ini orang puasa. mengapa ku masih menaruh hati padahal ku tahu kau telah terikat janji te uh, orang ngebucin anjir aing sendiri bonceng angin mengapa ku masih menaruh hati padahal aku, ini lagi denger lagu di headset nih mah tapi mohon maaf lagunya nggak dimasukin video. Soalnya pasti kena copyright. <laughs> YouTube sekarang kan sensitif aja. Jangankan apa taruh lagu apa. Kita bikin video terus ada yang muter lagu suaranya masuk ke video aja itu langsung kena copyright. Padahal cuma dikit suaranya kedengaran. Mau bikin thumbnail tapi bagusnya di mana ya thumbnail? aing salah aing malah berhenti di bawah sarang lebah anjir ada lebahnya tadi turun itu bego bego lantas mengapaku masih menaruh hati padahal ku tahu kau telah terikat janji bodoh amat orang li orang dengar juga ini orang gila di belakang lagi nyanyi sendiri ya <laughs> ah bodoh amat aing galau hari ini ah enggak deh. Hai, apa yang galau-galau? Ya? Hidup masih panjang, enggak perlu galau-galau. <tuh> apa bikin thumbnail di sini? Aja? bagus sih sih kalau bikin thumbnail di sini? di bawah Hai, hai, hai. Kenapa ku masih menaruh hati Padahal ku tahu kau telah terikat janji Ini enak nih kalau bucin tuh di sini hanya ngebucin, hey, pas pas bener pokoknya mas, suasananya kalau ngebucin di sini tuh. Hmm. Tapi sayang mau ngebucin sama siapa. Ini biasanya penuh daerah sini, tapi nggak tahu kok sepi sekarang. tadi ada orang ngebucin di sana orang-orang pernah ngebucin di tengah hutan emang enak sih suasananya dingin sejuk gitu nggak boleh iri lah kebahagiaan tiap orang berbeda-beda anjeh aduh Lagi ngebucin tadi mah di sana banyak pokoknya nggak boleh iri kita siapa suruh jomblo bisa nggak boleh iri kita siapa suruh bonceng angin da, da, da. ini lagi satu kalau ini makanya lagi minta di foto pacarnya kayaknya yang yang fotoin aku dong aku mau bawa motor tuh. Kasihan, dia muternya susah. <SILENCULUKAN> motornya kan gede yang yang bantuin yang aku mau motor-motor yang hai, bisa yang ah hai, nggak hai, hai, dia hai, hai, angin ya kan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, terima hai, eh. Run, run, run, mengapa ku masih menaruh hati? Padahal ku tahu kau tak terikat. Coba kita berhenti di sini. nimbanya jalannya lama, udah tahu orang mau ke kiri juga. Ya di sini mah nggak kelihatan enggak kelihatan pemandangan anjir Lego, hai, hai, kita pindah aja hai, kelihatan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Kita berhenti dulu, bikin thumbnail. Gitu. Oh, ini cewek yang tadi, bukan? Lantas, mengapa aku masih melihat kamu? Kita bikin thumbnail di sini, berhenti sebentar. Ini kayaknya kalau bikin single seat bagus ya. Ini dia tempat duduknya tuh, cuma sampai sini joknya cukup Jok sini terus ke belakang sini tuh single seat, Cing, pasang enggak ada fungsinya juga soalnya ini juga nggak ada fungsinya nih step belakang nih apa dicabut aja ya nggak usah pakai step belakang ya kiri kanan soalnya nggak ada fungsinya juga ngapain ya paling mentok-mentok gonceng emak tapi emak emak, emak juga up kalau digonceng pakai motor ini mah katanya tinggi terlalu tinggi capek naik kan apa capek naiknya katanya terus bonceng siapa dong dadah semua amat sih amat. Ntar tungguin aing kejar Entar abis ini ayang kejar Aing bikin Apa Bikin apa sih namanya Thumbnail Ini mau closing tadi Malah dimatiin Kameranya Bego, bego. Yuk Kita balik Abis ini kita langsung balik Hah. Nanti bikin single seat Footstep belakang dilepas Udah Kelar masalah kelar masalah hidup langsung kalau kayak gitu mah pasang single-seat footstep belakang dicopot jadi ada alasan gitu kalau bonceng angin kenapa bonceng angin terus ya iyalah kan enggak ada footstep belakang terus udah single-seat mungkin Supermoto pertama yang pakai single-seat kita dengerin suara knalpot dulu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Video iseng nyobain kamera lah, soalnya mau jalan-jalan juga mau nongkrong kemana. Penting langsung pulang, langsung balik tidur, bangun jam 6 buka puasa. Enggak ada yang langsung paling, ini pulang langsung edit sengaja juga sih jalan biar ada bahan edit. Soalnya kalau nggak ada bahan edit tuh di rumah nggak but gitu. Apa yang mau diedit gitu. Ya, udahlah. Tadi yang mau closing malah kepanjangan. Oke, ditunggu konten-konten selanjutnya. Ditunggu video apa? Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.